Baiklah persahabatan seluruh manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini. Pastinya warga konoha happy banget ya menyaksikan vlog BBL l sendiri. Di sini ada sebuah tentunya kalimat setuju nggak guys? Pengen lihat BBL l ngevlog sendiri ngoceh gitu? Pasti seru banget. Semoga ada vlog. BBL sendiri Wow kira-kira kalian setuju nggak nih pasti seru banget ya bila mana ada vlog BBL sendiri dan ngoceh-ngoceh sendiri Masya Allah ini pasti seru banget kita lihat di kolom komentar banyak sekali ya tanggapan hingga respon yang luar biasa dari akun fitriani fitriani aja 399 mengatakan setuju banget banget banget katanya tuh Wow ini pada setuju banget persahabat ya bila mana Abang El ini nge-vlog sendiri dan kita lihat juga, pertama ke komentar selanjutnya dari akun Radha Farimardika. Mengatakan kalau bisa gitu sih bagus banget, cuma nyari mood pas bagus yang susah, nggak bisa dijadwal dan di briefing biasanya spontan. Kita sih yakin banget ya, sama abang L, ini anak yang pintar, pasti moodnya selalu bagus nih. Kita lihat juga jawaban komentar langsung dari Keep Chrome underscore Gordial mengatakan. Iya, aku juga udah bilang kok, ya sesuai dengan mood dia aja. Kayaknya baby L, anaknya moodnya selalu ceria. Ya semoga aja, bisa suatu saat nanti dipakai saran ini. Aku juga buat saran gak harus diteruti kok, hanya berbagi ide ya. Mana tahu bisa ya kan katanya tuh, Masya Allah. Kita mudah-mudahan ya, mendapatkan kejutan spesial nih. Dari Lester Entertainment bisa menghadirkan. Vlog BBL sendiri ngoceh ngoceh yang sangat lucu dan menggemaskan. Pastinya, kemudian juga, persahabatan ya, kita simak ada jodohkan vitamin bahagia di acara inbox kemarin. Masya Allah, kita bangga banget ya punya idola Lesti dan Pilar yang selalu humble kepada siapapun, dan pastinya kita selalu dibikin bangga dan salut banget. Dengan attitude yang selalu menjadi nomor satu. Ini keren banget persahabat ya. Semakin bangga dan kagum dengan Lesti dan Bilar. Doakan yang terbaik untuk Leslar. Semoga bahagia terus rumah tangganya langgeng. Dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Berikutnya juga persahabat ya kita simak di umumnya Marcona Merkona nih. Ini ada sebuah tentunya kalimat pesan DM. Di situ dikatakan konah aku nonton langsung puas banget katanya tuh ini ada yang nonton secara langsung ya di acara inbox dan ada sebuah tentunya pertanyaan jadi gimana kesan-kesannya katanya tuh ya langsung ada jawaban langsung nih sumpah konah dede beda banget amba yang di TV cantik banget kayak boneka bilar ganteng banget apalagi pas Dedek nyanyi merinding banget konah katanya tuh Masya Allah banget ya ini terbukti nih yang sudah menyaksikan secara langsung, melihat secara langsung Leslar nih persahabat ya. Lagi-lagi dibuat tentunya bangga dan kagum banget nih Bunda lesi Papa Bilar emang orang yang sangat luar biasa spesial. Untuk kita semuanya doakan yang terbaik mudah-mudahan semakin banyak dukungan dan doa yang diberikan untuk idola kesayangan kita. Kemudian juga bersahabat ya kita tentunya mendapatkan kabar dari akun tabloid Nova Official nih Mengenai tentunya deretan pasangan artis yang awalnya dikira settingan Deretan pasangan artis Indonesia yang tentunya nikah beneran persahabat. Di antaranya ada Leslar nih bersahabat ya Kita simak sebelumnya Ada kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini Siapa nih yang dulu ngira mereka nggak akan menikah Kehidupan asmara pala seri tanah air sering jadi sorotan. Namun, beberapa artis ada yang menggunakan hubungan cintanya sebagai settingan guna menaikkan popularitas. Para artis berikut awalnya pun dikira hanya settingan belaka guna rating. Namun, mereka berhasil mematahkan anggapan tersebut. Loh mereka telah menikah dan hidup makin bahagia ada idolamu munggak nih sleep lab yuk ada dong ada Lesti dan Rizky Bilar yang tentunya selalu bikin kita bangga dan kagum perhatikan bersahabat ya Leslar. pertama bertemu dalam acara yang dipandu tukul arwana hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar sempat dikira settingan belaka apalagi saat itu Lesti baru saja putus dengan Rizky DA yang lama berhubungan dengannya Mematahkan anggapan netizen Bilar dan Lesti resmi menikah pada tanggal 19 Agustus 2021. Kini kehadiran BBL pun menambah kebahagiaan keduanya. Masya Allah, luar biasa. Kita simak juga di kalimat komentar ya, ada tanggapan yang luar biasa juga. Di antaranya dari akun Riznavil Arsukarlah tahu mengatakan, yang paling rendah hati, Lesti. Demi apa? Attitude-nya benar-benar terjaga. Tuh, yang selalu bikin kagum dan bangga. Ini kepada Leslar adalah attitude yang selalu terjaga dengan baik. Ini the best banget. Kemudian juga, persahabat ya, kabar gembira pun kita dapatkan langsung dari Bang Boril yang menginfokan jadwal Leslar hari ini. Sudah dipastikan, ini info resmi langsung dari manajernya Leslar. Bang Boril menginfokan bahwa Malam hari ini akan tampil Lesti Nariski Bilar satu paket di atas panggung Indonesia dalam acara D 5 yang spesial kita lihat bersama di kalimat info yang dituliskan langsung oleh Bang Boril. Bismillah, jangan lupa malam ini, Dangdut Akademi Babak 50-50 ada penampilan spesial perdana launching single sekali seumur hidup, jangan lupa live hanya di Indosiar, kontengin channelnya. Terima kasih. Inilah info resmi langsung dari Bang Boril, yang spesial itu launching perdana single sekali seumur hidup di TV Indosiar. Jadi jangan sampai lupa, birukan studio 5 malam hari ini. Tetap semangat, tetap dukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita